guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Rafika Biang. Pastinya kali ini gue masih tentang reaction, reaction, reaction, dan reaction ya Kali ini ada kasus yang lumayan rame belakangan ini Apa itu kasusnya? So langsung aja kita meluncur ke kasusnya Tapi sebelum itu jangan lupa dong di subscribe, di like, di komen, di share ke teman-teman kalian Biar channel gue berkembang dan teman-teman kalian tahu. So langsung kita meluncur ke kasusnya Yap, ini dia kasusnya ya Tentang pelecehan tentang wanita yang dilecehkan di dalam kereta Jadi si wanita ini tuh dilecehkan ya Merasa dilecehkan dan memang ada buktinya dilecehkan gitu Setelah itu dia membagikan pengalamannya itu ke Twitter Dan akhirnya rame dibicarakan banyak orang gitu Kita baca dulu tweet-tweet awalnya kayak gimana sih ini dia tweet awalnya ya dari tweet ini. Ingin pindah kursi takut. Kursi yang dimaksud itu kursi di kereta api ya, maksudnya di gerbong kereta api dia tuh duduk di samping, bersampingan awalnya. Bersampingan yang si Mbak, Mbak cewek ini korban dan si cowok ini pelaku. Mereka tuh duduk samping-sampingan. Dan ya berlanjut terus ya. Tweetnya rame-rame Dan banyak juga yang ngebales tweet-tweetnya dia Mbaknya keren berani videoin jadi ada bukti Seandainya nggak ada bukti pasti mbaknya dikira ngefitnah Ini loh yang aku maksud kenapa videoin sebagai bukti Biar tidak dikira fitnah Dan aku videoin juga awalnya ragu-ragu takut Tapi atas dorongan teman-temanku whatsapp di WhatsApp, akhirnya aku videoin untuk bukti. Ya, soalnya di hari ini tuh, bukti itu kenapa jadi satu hal yang bener-bener... apa ya, bener-bener yang hal yang sangat penting gitu ya, bukti. Karena apalagi kalau di-share ke sosial media ya, dimana di sosial media itu orang-orang cuma ngebaca tanpa tahu latar belakang lu siapa tanpa tahu lu itu kenapa atau gimana jadi kalau nggak ada bukti ya orang gampang banget ngomong ah ini mah hoax ini mah hoax ini mah hoax tapi ini keren banget sih banyak maksudnya dia walaupun awalnya takut tapi ujung-ujungnya divideoin juga gitu ya sebagai bukti lagi-lagi ya dan semoga ini semua jadi contoh ya buat Siapapun yang dilecehkan di luar sana Entah cewek entah cowok Berani aja gitu Berani untuk melakukan hal-hal yang benar Salah satunya ya memvideokan Oke kita ke tweet selanjutnya Ini dia udah mulai nge-capture ya Nge-capture Bahwa dia ini diganggu Dia laporan gitu Setelah dapat videonya Dan ada kursi kosong Aku buru-buru pindah Nah Salahku mungkin di sini karena aku nggak langsung kirim buktinya. Aku kirim buktinya setelah aku pindah. Oke, okay. oh iya, Pak, ini sebagai buktinya. Kenapa? Kenapa saya ingin pindah tempat duduk? Berulang kali dia begitu, sudah saya tegur, tapi masih tetap dilakukan. Sekian, terima kasih baik kami sebagai petugas mohon maaf atas kejadian tersebut kalau Mbak mengirim video tadi bisa langsung saya samperin sama Pak Polsuska soalnya kuat ada bukti video tersebut kali lagi saya minta maaf atas kejadian yang tidak mengenakan ya ini dia laporan ke petugas di dalam kereta api cuma dia laporannya telat ya ada kok nanti bentar nih. ah ini dia nih Eh, apakah ada kursi kosong karena tidak nyaman pada saat itu? Kereta posisi penuh dan akan dicarikan setelah sampai di stasiun Cirebon. Kalau nggak salah, dia ini dari Jakarta menuju ke Solo. Ya, keretanya lalu kejadian, lalu kejadian lah. Video pertama lalu kutegur lagi, "Mas, maaf, tangannya responnya dia menarik tangan dan cuma oh iya, saat itu aku udah panas dingin." Ini dia laporan awalnya ke petugas ya Selamat siang pak Saya Sela X8 tahun 9A Saya mau bertanya apakah Mungkinkan bila saya pindah tempat duduk Dikarenakan saya tidak nyaman duduk di 9A Terlebih perlakuan tangan Sebelah saya yang tidak mengenakan Selamat siang Mohon maaf untuk saat ini kereta posisi Sedang penuh bagaimana kalau nanti Menunggu di stasiun Cirebon Coba saya carikan tempat kosong Baik pak terima kasih ini saya carikan tempat duduk kosong tapi di eksekutif 6 nomor 8 B Bagaimana iya pak tidak apa-apa baik silahkan menuju X6 nomor 8 B di sini mungkin menjadi salahnya dia ya Kenapa nggak langsung kirimin videonya gitu Harusnya ini kalau di sini dia mengirimkan videonya pasti petugasnya langsung tangkap itu si mas-mas cabul ya So ini lagi-lagi jadi pelajaran buat kita semua ya Dimana kita kalau mendapatkan hal-hal seperti ini Ini mbaknya udah membagikan mekanisnya nih Kita harus ngelapor ke siapa, kita harus gimana, segala macam. Ini bagus banget sih, ini jadi contoh banget Nah ini dia videonya nih Sebentar headphone dulu dong, biar terdengar suaranya. Jelas sekali ya dimana ini antara bangku si emasnya dan si bangku dan bangku si Mbak ini udah nggak wajar nih. Di sini ada armrest, kenapa tangannya nggak di sini, kenapa di bawah dan menuju ke sini itu udah nggak nggak masuk akal ya, ya. Memang udah perlakuan cabul gitu ya. <SILENCIO> Mbaknya ngejauh dan tangannya makin deket. Emang kurang ajar ini mas-mas cabul. <SILENCIO> So -so main hp deh lo. Nah, ini kan sudah di video ini. Kalau menurut gue ya, dalam satu gerbong kereta itu kan isinya banyak banget dan tadi kata petugasnya malah kereta lagi penuh. Setelah video ini harusnya dia ngomong ke salah satu orang yang ada di gerbongnya gitu Bapak-bapak atau siapapun berdiri minta tolong Pak tolongin saya orang ini lakukan hal-hal yang tidak baik kepada saya gitu harusnya dari situ aja tuh bisa gitu ya mungkin Mbaknya malu juga panik juga ya pressure bawaan bingung harus gimana tapi ya gua kalau gue jadi mbaknya sih gue bakalan melakukan hal itu gitu Ini gue udah dapat buktinya Gue ngomong ke orang-orang yang ada di gerbong Pak saya minta tolong entah, entah. Tapi gak perlu teriak kali ya Lebih ke pak tolongin saya Atau keluar dari bangku Pura-pura mau ke kamar mandi terus ngomong Itu sih harusnya yang gue lakuin kalau gue jadi dia ya ini tweet selanjutnya ya. Jadi sewaktu aku bikin tweet pertama dan di dalam sama KAI 121 aku sudah di kursi yang berbeda. Aku nggak tahu lagi itu pelaku gimana. Nah waktu sampai di gambir, bener benar baru banget berhenti. Ada satu polsuskah yang buru-buru untuk ke gerbong belakang, tapi aku nggak tahu beliau mau ngapain. Terbalik kayaknya ini dia perjalanan dari Solo ke Jakarta ya Keinginanku gak gimana-gimana Aku cuma ingin si mas-mas 9B ini minta maaf dan janji gak akan ngulanginnya lagi Ya walaupun gak ngejamin dia bener-bener bisa berhenti Yap betul sekali Paling gak orang-orang kayak gini tuh harus dikasih pelajaran gitu gak, gak bisa didiemin doang Didiemin tuh malah makin jadi Karena Semakin didimin dia, semakin ngerasa dia aman gitu. Dia melakukan hal-hal itu tuh aman dan orangnya, dan orang si korban yang dia gitu itu terima pemikirannya pasti kayak gitu. Makanya mau nggak mau tuh harus ah, dimasukin ke sel penjara atau apalah hukuman sesuai peraturan yang dibuat sama pak polisi ya sama undang-undang apa yang berlaku ya itulah yang harus di jalankan sama si pelaku ya karena lagi-lagi yang kayak gini tuh serem banget serem banget asli dan semakin kita insecure gitu dengan dengan orang rumah nyokap adik saudara itu jadi was-was banget kalau ada hal-hal kayak gini ada yang bilang aku pansos pula ya namanya juga netizen ya mbak ya. Tapi ya asal didengerin lah yang ngomong-ngomong gitu Mungkin gak sih kalau dia pelaku yang berkacamata 9B Tukeran tempat sama temannya 9C Soalnya setelah coba cari info lebih lanjut Dan lihat ciri-ciri yang ada di video Si pelaku lebih mirip ke temannya Ya pasti dia langsung cabut ya Mengamankan diri Harusnya sih dia langsung cabut dan mengamankan diri ya Ini gue juga punya beberapa bahan yang udah gue cari di YouTube, aktif pelajaran seksual di transportasi umum menimpa seorang perempuan penumpang kereta api jarak jauh rute Solo-Jakarta. Ya, betul. Oke. Okay. Dalam video terlihat tangan penumpang si pria yang duduk di samping korban menyentuh bagian tubuh korban. "Yap," korban mengungkap aksi pelaku dilakukan berulang kali meski sudah ditegur. Korban mengaku ketakutan dan tak bisa berbuat apa-apa. "Ya, -apa. lagi-lagi ini kayak, kayak apa ya, kayak pressure gitu loh, panik." Salah satunya. Bentar, PT KAI akan melakukan blacklist terhadap penumpang yang melakukan pelecehan seksual selama dalam perjalanan kereta api. Hal ini merupakan langkah tegas. Yap, bagus, good job, PT KAI. Harus digini nih orang-orang kayak gitu nih. Jangan dikasih celak ya. Kondektur pun menukar tempat duduk korban agar tidak bersebelahan dengan pelaku. Yap. Harus ditangkap juga itu. Ih, berikutan bro. Selanjutnya PT KAI bergerak cepat dengan berlakukan daftar hitam Blacklist terhadap pelaku pelajaran seksual dengan Tidak bisa naik kereta api, sumber hidup, Tiap, bagus Nah, ini udah jelas banget tuh tadi tuh mukanya tuh ya Nah, ini ciri-cirinya udah, udah jelas banget ini Kacamata Cuma pakai masker aja sih ya Lumayan jelas itu pakaiannya bajunya harus setelah dilaporkan tuh nih dicari orangnya ditangkap jangan dibiarkan berkeliaran ya oh ya yeah. seperti itu ya sekarang ya keadaan kita ada-ada aja gitu kelakuan orang-orang makin hari itu makin aneh-aneh gitu tayang nah, yang eksibis lah yang, yang apalah ini dia nih ini gue nyari tadi gue nyari beberapa tips dimana mungkin efektif untuk kalian yang mengalami atau mendapatkan perlakuan seperti mbaknya di Twitter tadi sisalah tadi empat dokumentasikan ciri-ciri pelaku itu penting banget sebagai bukti dan nanti polisi itu tahu ini orangnya loh gitu Dan yang ketiga, hubungi nomor kondektor yang tertera di kereta. Gue nggak pernah tahu nih karena gue jarang naik kereta juga ya. Apakah emang ada ya? Nomor kondektur ya. Dan kalau ada di mana gitu, itu bisa kalian searching dulu. Ya buat jaga-jaga aja. Kalau ada masalah apa apa kalian tinggal kontak nomor tersebut. Dan kedua, segera lapor ke PTKI. Yap seperti Mbak Sela tadi ya lapor ke PTKI ya minta ditukarkan tempat duduk yap, yep, betul tetap tenang dan hindari kontak fisik nah ini nih jangan sampai panik panik panik panik sampai akhirnya nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu bu bingung sendiri karena dalam tekanan canggung apa segala macam. Jadi kita nggak bisa berpikir jernih ya, harusnya kita melakukan hal-hal yang benar. Akhirnya jadi diem aja gitu. Semoga ini semua bermanfaat ya untuk teman-teman, kakak-kakak, ibu-ibu, saudara kita, adik-adik kita. Semoga mereka aman gitu, semakin aman dan semakin eh, apa namanya ya, kalau kayak gitu ya, mempersiapkan diri gitu agar kalau amit-amit bertemu atau mengalami hal-hal ini mereka udah tahu gitu harus melakukan apa, harus bagaimana. So segitu aja video kita kali ini. Semoga kasus-kasus kayak gini semakin berkurang dan semoga makin nggak ada ya kalau bisa ya. Terus so, segitu aja video kita kali ini kasusnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang. Semoga semua yang semua ini bermanfaat untuk kalian, semua video ini bermanfaat untuk kalian, semoga ya. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.